Bagi para pengajar, jika ingin menawarkan modul pembelajaran online tentang komputasi awan kepada peserta didik kita, AWS menyediakan lab virtual untuk staf pengajar. Mari bergabung dengan AWS Educate secara gratis untuk mengakses berbagai resource. Dan untuk siswa dapat memanfaatkan kesempatan pembelajaran jarak jauh yang bebas biaya melalui AWS Educate. Yuk kita akses halamannya kita cukup mengetikkan alamatnya awseducate.com tekan enter. Kemudian kita masuk ke akun awseducate pada bagian ini. Masukkan alamat email dan juga password yang sudah terdaftar. Lalu klik sign in. Ini adalah account AWS Educate untuk educator. Di mana untuk menggunakan fitur-fiturnya kita dapat masuk ke menu AWS Account. Untuk setiap educator yang terdaftar akan mendapatkan kredit point dari AWS yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan dari AWS Educate ini merupakan kredit untuk starter account bagi rekan-rekan yang belum bergabung dengan AWS Educate ayo segera bergabung agar kita dapat mencoba berbagai layanan yang ditawarkan oleh AWS Educate demikianlah video ini semoga dapat Memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.